Eh, hey, guys Apa kabar, guys? Wah, wow, mantap Lagi ngapain, nih? Lagi tidur uh, Nganggu, nih, ya Iya yeah. Mau, tahu nggak, ini, apa? Tahu Wah, wow, mau nggak, coba, nih Tahu Mau main? Hmm. Oke, okay, mantap Kita cari kawan lagi, teman-teman yeah. Oke, okay, mantap, nih Hey, guys Ngapain? Kenceng Waduh, maaf, mengganggu Mau, ma Ini tahu nggak, apa, nih? Lato-lato Wah, wow, lato-lato Mau lomba nggak? Huh? Oke, okay, mantap kita cari teman ya satu lagi ya, ya. Hey, eh kau ngapain tuh manjil, bang. wala ini ngapain merah. waduh maaf merah ini tangguh apa namanya ini tahu apa oke okay, kita tanding Lelah, mau oke okay, mantap Alam, Hai Jangan keluar